Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas bersama kunci jawaban di halaman 74, 76, 77, 78, 80, dan 81 Pada tema 2 kelas 4 Baik, kita sekarang akan menjawab di halaman 74. Tulis informasi yang kamu dapatkan dari poster tersebut. Untuk menghemat air dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: manfaatkan air secara optimal, jangan biarkan air keran terus-menerus terbuka, mandi berendam paling boros air, mandi dengan gayung lebih boros tiga kali, usahakan mandi dengan pancuran dan tidak berendam. Ketiga, lebih hemat air menggunakan mesin cuci dan pakaian jika yang dicuci sangat banyak Yang keempat saat gosok gigi, cuci muka atau mencukur, keran wastafel jangan dibiarkan bebas men mengucur 1 menit air mengalir 9 liter air terbuang Yang kelima jika cucian banyak pakai saja 3 ember satu untuk merendam dan menyabun, 2 untuk membersihkan, tiga untuk membilas Yang keenam, lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember, mengguyur mobil 1 per 4 jam, berarti berat 100 liter terbuang. Pesan apa yang ingin disampaikan dalam poster tersebut? Pesan yang ingin disampaikan dalam poster tersebut, yaitu kita harus menggunakan air dengan bijak dan hemat. Ini ada di halaman 74. Masih di halaman 74, apa yang perlu kita perhatikan ketika membuat poster? Yang pertama untuk kalimat, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, kalimatnya singkat, padat, jelas, dan berisi, kata-kata efektif, sugestif, dan mudah diingat. Untuk gambar, keterangannya adalah gambar dibuat mencolok sesuai dengan ide yang hendak disampaikan, komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Penyajiannya adalah, poster dipasang di tempat yang strategis, ukuran disesuaikan dengan tempat pemasangan dan target pembaca, ditempel di dinding, tempat-tempat umum bersifat mencari perhatian mata sekuat mungkin, yang terakhir adalah dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. Nah sekarang kita akan menjawab di halaman 76. Kamu dapat mengisi diagram berikut supaya poster yang kamu buat lebih fokus. Baik, kita di disini akan membuat dengan topik hemat energi. Yang pertama hemat listrik, matikan lampu jika tak digunakan. Gambar bola lampu. Matikan TV jika selesai ditonton. Hemat listrik dapat menghemat biaya. Tidak menggunakan lampu berlebihan. Nah sekarang kita akan menjawab di halaman 77. Di sini kita disuruh untuk membuat. Uh, berdasarkan tabel di atas jawablah pertanyaan berikut tulislah pecahan yang menunjukkan penggunaan sepeda baik di sini yang pertama kali kita lakukan adalah kita menjumlahkan banyak cara berangkat ke sekolah yaitu 5 ditambah 9 adalah 14 14 tambah 6 adalah 20 nah nanti yang nanti yang jumlah ini atau 20 ini akan menjadi penyebutnya misalkan pertanyaan pertama baik untuk yang pertama ini ya kita tulis aja ini soal nomor satu kemudian ini dua ini 3 4 dan 5 oke untuk soal nomor 1 kita jawab di sini ya oke atau di sini aja nggak apa-apa sih oke di sini aja ya biar dilihat secara jelas tuliskan pecahan yang menunjukkan penggunaan sepeda nah penggunaan sepeda di sini kan sepeda itu ada 5 berarti 5 per 20 Kemudian yang kedua, tuliskan pecahan yang menunjukkan penggunaan angkutan umum. Nah, angkutan umum di sini kan ada 6, berarti 6 per, per 20. Berikutnya, tulislah pecahan yang menunjukkan pejalan kaki. Pejalan kaki ada 9, berarti 9 per 20. Mana yang lebih besar? Pecahan untuk pejalan kaki atau sepeda? Jelaskan. Baik, untuk dengan pejalan kaki dengan sepeda, Berarti pecahan yang lebih besar adalah pejalan kaki. Karena pejalan kaki itu ada 9 per 20 dan 6 per 20. Kemudian, mana yang lebih kecil pecahan untuk pengguna sepeda atau angkutan umum? Jelaskan yang lebih besar yang lebih kecil adalah angkutan umum atau sepeda. Yang paling kecil itu adalah sepeda yaitu 5/20. Berarti di sini sepeda. Karena pengguna sepeda hanya 5 saja oke nah masih di halaman 77 pertanyaan berikutnya bagaimana cara membandingkan pecahan yang menyebut, penyebutnya sama jelaskan ketika pecahan berpenyebut sama untuk membandingkannya kita hanya perlu membandingkan pembilangnya saja oke sekarang di halaman 78 bagaimana cara membandingkan pecahan perhatikan gambar berikut Tuliskan pecahan yang sesuai untuk gambar di atas. Pecahan mana yang lebih besar jelaskan? Baik yang pertama ini adalah 1 per 3 ya. Kemudian untuk gambar yang kedua adalah ini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berarti ada 10 kotak. Nah 10 kotak itu diwarnai 8 jadi artinya 8 per 10 Nah, kalau kita ingin melihat manakah yang lebih besar caranya adalah Kita lihat saja nih dari gambarnya Nah, ternyata yang lebih besar itu adalah yang Yang lebih besar adalah 8 per 10. Nah, sekarang kita ingat ini 1 per 3 sama 8 per 10. Coba letakkan pecahan yang kamu temukan di atas pada garis bilangan berikut. Pecahan mana yang lebih besar? Oke. Tadi kan 1/3 nih. 1/3 berarti letaknya di sini ya. Kita letakkan garis saja 1/3. Oke, kita buat sampai bawah 1/3 ini. Terus sampai ke bawah. Oke, seperti ini. Kemudian untuk 8/10 ada di sini ternyata ya. Oke, kita buatkan garis terus ke atas. Delapan per 10 kita buat garis ke atas terus nah kalau kita lihat dari uh, setelah kita pecah seperti ini ternyata yang lebih besar itu adalah 8 per 10 karena kalau kita lihat dia ini misalkan ini roti ini ibarat roti berarti 8 per 10 itu besarnya dari sini sampai sini nah kalau kita ibaratkan ini adalah roti kemudian kalau 1 per 3 itu hanya besarnya dari sini sampai sini saja jadi, yang paling besar adalah 8 per 10. Coba kamu samakan penyebut kedua pecahan. Pecahan mana yang lebih besar? Oke, yang mana ini? Oke, tadi kan ada 1 per 3. Sama dengan, dan berapa tadi? 8 per 10 nah kan kita diminta untuk menyebutkan atau menyamakan penyebutnya kita samakan penyebutnya menjadi 30 nah karena ini kita kalikan dengan 10 maka atas kita kalikan dengan 10 yaitu 10 per 30 kemudian yang bawah ini kita ubah menjadi penyebut yang sama berarti ini kita kalikan 3 yaitu 30 berarti ini kan sama-sama nih penyebutnya itu 30 kemudian ini kita kalikan dengan 3 menjadi 24. Nah, bahwa terlihat di sini pecahan yang lebih besar adalah tetap 8/10. Jadi pecahan yang paling besar adalah 24/10 atau 8 per 10 karena pembilangnya 24 oke kemudian untuk pertanyaan kedua apa yang bisa kamu simpulkan bagaimana cara membandingkan pecahan banyak cara yang bisa dilakukan untuk membandingkan dua pecahan yang menyebutnya tidak sama yang pertama, kamu bisa meletakkannya pada garis bilangan. Jika letaknya semakin ke kanan, maka nilai pecahan tersebut lebih besar. Yang kedua, kamu juga bisa menyamakan penyebutnya. Ya, seperti yang di atas ini. Nah, sekarang kita ke halaman 80 bandingkan pecahan berikut. Berilah tanda panah ke kiri, panah ke kanan, atau sama dengan. Oke, di sini kita diminta untuk membandingkan manakah yang lebih besar. Oke, yang pertama yang lebih besar adalah yang ini, kemudian yang ini yang lebih besar adalah yang ini, kemudian yang ini yang lebih besar adalah yang ini, kemudian yang lebih besar dari yang ini adalah yang ini. Oke, berikutnya berilah tanda pecahan berikut, berilah tanda. Oke, kita akan memberi tanda ya. Oke, caranya kan tadi kita diminta untuk ada dua cara dengan gambar atau dengan garis bilangan. Kemudian dengan cara samakan penyebutnya. Nah, ini kita akan samakan penyebutnya. Ya. Misalkan di sini 2 per 3 dengan 4 per 5. Ini ditulis di orat-orat saja ya. Nah, 2 per 3 berarti ini kita samakan penyebutnya menjadi 15 karena di bawah ini kita kalikan dengan 5 maka di atas kita kalikan 5 menjadi 10/15. Kemudian 4/5 ini kita di bawahnya menjadi 15 per karena ini kita kalikan dengan 3 maka ini kita kalikan dengan 3 4 kali 3 adalah 12. Maka pecahan yang lebih besar adalah 4/5. Kemudian yang 2/5 dengan 1/4. Nah, ini kita juga samakan penyebutnya. Oke okay, penyebutnya adalah 20 Ini kita kalikan dengan 4 berarti yang atas kita kalikan dengan 4 2 kali 4 adalah 8 Kemudian 1 per 4 ini kaitan sama penyebutnya menjadi 20 Ini kita kalikan dengan 5 berarti yang atas kita kalikan dengan 5 Jadinya 1 kali 5 adalah 5 Jadi kalau kita lihat dari sini maka pecahnya yang lebih besar adalah 8 per 20 Maka yang lebih besar di sini adalah 2 per 5 Berikutnya 1/3 dengan 2/6. Nah, ini kita samakan penyebutnya menjadi 6/6 ya. Samakan dengan per 6. Nah, karena di bawah ini kita kalikan dengan 2, maka atas kita kalikan 2 menjadi 2/6. Kemudian yang ini tadi kita samakan penyebutnya yaitu di sini masih 6. Nah, ini kan dikalikan 1 nih, maka di atas kita kalikan 1, maka 2/6. Jadi ini sama jadi kita kasih sama dengan. Kemudian untuk yang berikutnya 1/3 4/6. Kita samakan penyebutnya dulu menjadi per 6. 1 kali 2 2 karena ini kita kalikan dengan 2 ya. Berarti yang di bawahnya adalah yang kedua adalah 6. Nah, jadi yang lebih besar adalah 4/6. Kita tetap 4/6 terbesar. Kemudian berikutnya 2/3 ini kita samakan penyebutnya menjadi 15. 15 ini kita kalikan dengan 5, ini kali kita akan kita kalikan dengan 5 menjadi 10/15. Nah, ini kita kalikan dengan berapa? 5 kali 3 berarti 15. Karena kita bawah kalikan dengan 3, atas kita kalikan dengan 3 berarti 9. Jadi yang lebih besar di sini adalah Sepuluh per lima belas atau dua per tiga. Berikutnya. Satu per delapan dengan tiga per tiga dua. Ini kita samakan penyebutnya menjadi tiga puluh dua. Delapan kali empat tiga puluh dua. Satu kali empat adalah empat. Kemudian ini tiga puluh dua. Kemudian ini tiga. Jadi yang lebih besar adalah satu per delapan. Oke. Oke kita jawab yang di sini dari atas dulu ya kita jawab kita tanpa baca soalnya kalian saja yang baca soal ya Untuk jawaban pertama belajar membuat poster yang kedua ya sudah saya selalu mematikan lampu ketika tidak menggunakannya Kemudian yang ketiga mematikan lampu di siang hari, mematikan televisi jika tidak perlu, mematikan kipas angin jika sudah tidak digunakan Sampaikan kepada orang tuamu poster yang kamu buat minta pendapat mereka supaya postermu lebih baik lagi Posternya bagus agar posternya lebih baik lagi kamu harus membuatnya lebih rapi Oke itu saja untuk video kali ini saya sudah pengen istirahat dulu ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh